Hai bosku selamat siang. Oke kali ini gue akan ngebahas gimana caranya ngereset tenda 03 ke setelan pabrik ya guys. Jadi cukup mudah, cukup tancepin aja uh, kabel-kabelnya, hidupin intinya, dihidupin di sini. Nah di sini ada tombol reset. Ini ini tutupnya dibuka dulu. Di sini ada tombol reset oke, okay. kalian tekan posisi hidup ya posisi hidup, nah ini versi manual nah yang versi manual kalian tekan tombol resetnya tadi yang ini, tekan sampai semua lampu menyala nah, mati lagi oke, okay. lepas oke, okay. udah sesimpel itu jadi kita tunggu nyala lagi. Nah, udah nih berarti udah ke set, reset settingan default, settingan pabrik. Oke, okay. dan untuk reset kan kalau manual kalian kalau ininya udah di atas kan lumayan sulit ya guys harus nurunin dulu atau gimana. Terus ini gua kasih tahu versi yang pakai uh, pakai gadget reset jadi <coughs> pakai remote lah istilahnya. Oke, okay, langsung saja bentar baik dan untuk mereset tenda 03 secara pakai remote ya jadi di remote nggak harus naik ke atas ataupun secara manual jadi settingannya begini kita konekin pakai apel HP laptop pun juga bisa ini tenda kita konek jadi kalau pakai password masukin passwordnya Okay, ini udah connect terus kita pergi ke IP address nya satu sembilan dua satu sembilan titik satu titik dua titik levelnya tenda jadi IP address ini buat masuk ini kalau semisal udah diganti ya ya ganti ya guys ya jadi ini tadi IP-nya belum saya ganti jadi masih default 132168 titik 12 titik untuk admin juga masih default kita masuk dulu nah untuk cara risetnya seperti ini kita pergi ke tool oke okay, terus ke maintenance kita ke reset to factory setting okay, kita reset aja seperti ini oke okay, kita tunggu sampai selesai proses satu menit udah cuma gitu doang itu kalau pakai remote jadi nggak usah naik ya guys tapi kalau kalian lupa ip addressnya jadi kalian harus reset secara manual jadi harus turunin dulu router tenda kalian biar bisa reset Oke cukup segitu aja ya jadi nah udah kita tung tinggal tunggu doang sistem reboting jadi kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar and ciao